Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara bermain PS4 di laptop ya. Tapi sebelumnya di sini saya mau kasih tahu dulu bahwa kalian harus punya PS4-nya dulu ya sebelum kalian bisa main PS4 kalian di laptop gitu karena saya takutnya ada orang yang nonton video ini mereka berpikir bahwa nggak harus punya PS4-nya atau nggak punya konsolnya pun bisa main gitu ya nggak bisa gitu kalau kayak gitu dan uh, yang tidak kalah pentingnya juga kalian harus punya yang namanya capture card gitu ya. Jadi kalian bisa beli gitu capture card ini. Kalian bisa pakai Elgato, bisa Razer Capture, Ripso, Cosipo, Ripso gitu atau mungkin kalian bisa pakai juga Easy Cap atau mungkin media. pokoknya apapun gitu ya bebas. Tapi saya saranin kalau kalian misalnya cuma pengen main PS4 doang di laptop gitu, saya saranin jangan yang terlalu mahal gitu. Saya pakai Elgato karena Uh, saya untuk bikin konten di YouTube juga gitu ya, jadi ya menurut saya waktu-waktu aja gitu cuman kalau kalian mau yang murah ada sih kalau nggak salah yang harganya seratus ribu atau uh, 150 lima puluh ribuan gitu ada yang cuman untuk uh, capture dari PS ke uh, laptop kalian gitu ya. Nah, cuman sebelum kalian uh, mau pakai gitu ya untuk capture card kalian bisa setting dulu di ps di sini saya akan contohkan saja gitu ya. Di sini kalian bisa ke setting gitu ya, kalian ke setting dan kalian bisa ke yang namanya sistem ya, kalau nggak salah ya sistem. Dan di sini nanti akan ada tulisan enable HDCP-nya, kalian pastiin di uncheck gitu ya karena HDCP ini semacam apa ya? Semacam encrypter gitu. Jadi kalau HDCP-nya on itu berarti HDMI signal-nya tuh encrypted gitu maksudnya adalah uh, HDMI-nya tuh signalnya tuh terproteksi jadi kalau terproteksi ya nggak akan bisa di capture sama capture card gitu ya nah cuman itu doang gitu ya untuk PS4-nya gitu kalian bisa back setelah kalian matiin gitu pastiin aja di uncheck dan di sini saya menggunakan uh, OBS dan dasarnya kayaknya bakal sama aja ya untuk uh, basic semua capture card mungkin ya dan di sini kita akan uh, tambahin scene baru mungkin ya mulai dari awal gitu di sini kita akan oke okay aja nah uh, di sini untuk sourcesnya di sini kalian bisa klik kanan dan kalian klik add gitu ya kalian cukup klik aja yang video capture device jadi video capture device ini adalah Uh, device untuk ngecapture video gitu baik itu game atau mungkin apapun gitu ya atau mungkin ya pokoknya display lah ya kalian bisa uh, klik gitu ya untuk videonya di sini kalian mau ganti nama terserah untuk uh, scene yang saya saya ganti Elgato ya tadinya cuman untuk tutorial ini ya udahlah gitu ya di sini kita akan biarkan saja seperti itu setelah itu kalian bisa klik Oke OK. untuk device nya nanti biasanya akan muncul di sini cuman karena di sini saya menggunakan Elgato yang bisa dibilang branded gitu ya ini nanti akan ada tulisan game capture HD 60s plus gitu mungkin HD60s, saya takutnya kalau kayak easycap atau mungkin uh, yang tadi yang udah saya bilang gitu ya kayak yang murah yang 150 ribu takutnya nggak ada gitu, jadi takutnya nanti menimbulkan kebingungan gitu cuman saya juga nggak tau mungkin nanti saya juga akan bikin tutorialnya gitu ya, uh, settingnya gitu ya kayak gimana karena nanti juga saya mungkin akan coba juga untuk beli easycap dan yang telah tadi saya bilang yang 150 ribu itu ya dan di sini kita akan klik aja untuk device-nya gitu dan eh uh, di sini untuk resolution-nya di sini uh, default aja gitu ya. Untuk resolution uh, atau FS type-nya gitu. Cuma kalau kalian misalnya mau 60 ya, kalau misalnya mau custom bebas gitu. Cuma di sini saya default aja. Dan untuk sisanya saya semuanya default dan buffering-nya di sini kita akan disable dan untuk audio output modenya pastiin capture audio only ya. Jangan pakai yang direct sound atau mungkin pakai yang output desktop audio karena kalau kalian misalnya pakai yang output desktop Uh, audio di sini nanti akan uh, delay untuk audionya gitu cuman untuk elgato setahu saya delaynya itu pasti 650 ratus kalau kalian pakai capture card lain gak tahu gitu ya untuk delaynya berapa jadi di sini kita akan pakai capture audio only dan di sini kita akan klik oke OK. dan sini gelap ya karena setahu saya untuk capture card itu cuman bisa dipakai satu di satu kali gitu ya di satu aplikasi gitu walaupun aplikasinya sama kalau kalian misalnya bikin lagi itu nggak akan kebaca gitu karena cuman Uh, satu kalau saya jadi nggak bisa double jadi di sini kita akan loncat ke scene yang punya saya gitu dan untuk men settingnya jadi anggap aja tadi kalian udah bikin uh, video capture device gitu ya misalnya kayak gini kan nanti udah muncul nih biasanya udah muncul gitu nah uh, biasanya di sini untuk outputnya sendiri ini nggak delay itulah kenapa saya pakai obs atau mungkin streamlabs mungkin ya di sini nggak delay sama sekali. Nah tapi untuk audionya ini biasanya delay. Kalau kalian pakai Elgato ya sekali lagi mungkin di sini khusus untuk Elgato ya mungkin video ini. Nah jadi kalian jangan pakai yang uh, buffering ini. Kalian klik disable untuk audio output modenya, uh, capture audio only dan sisanya kalian mau default aja ya nggak apa-apa gitu. Nah cuman pertanyaannya adalah kalau kalian misalnya gitu ya kayak gini misalnya nih. Ini audionya nggak, nggak keluar kayak gitu kan? Kalian bisa melihat di sini untuk uh, yang mixernya ini, yang hijaunya tuh naik turun berarti ini ada um, menerima input ya, menerima input dari PS4 dan uh, menerima input lagi dari alatatonya ini ke laptop kita gitu kan? Itu ada gitu untuk audionya. Tapi di sini nggak ada gitu kan dari suaranya. Nah itu terjadi karena kalian belum setting device kalian gitu. Jadi kalian bisa klik yang lambang gear ini, kalian bisa klik di sini ya dan kalian bisa klik yang advanced audio properties atau yang paling bawah lah ya kalian bisa klik kayak gitu aja dan di sini ada yang namanya tracks gitu ya di sini kalian uncheck aja jangan sampai double gitu ya kayak misalnya gini ini kan double nih yang dua ini kan jadi jangan sampai double gitu jangan sampai numpuk di track tiga aja jadi saya hanya simpan di track ketiga gitu jadi pastiin aja untuk checklistnya hanya ada di salah satu track gitu ya contohnya kayak gini aja simple gitu ya nah untuk audio monitoringnya di sini kalian jangan pilih monitor off gitu ya. Kalian pilih yang uh, monitor only gitu ya. Dalam kurung mute output atau mungkin yang monitor and output. Walaupun nggak saya pakai sih ya untuk yang monitor and output ini. Dan saya juga nggak tahu bedanya apa. Tapi yang saya pakai dan yang memang saya pakai adalah yang monitor only gitu ya. Dan setelah itu kalian bisa close gitu ya. Dan kalian bisa langsung mendengar suaranya gitu. Nah uh, setelah itu kalian bisa langsung bermain game Gitu kan bermain game dari uh, game kalian gitu Kalian bisa langsung jalanin aja gamenya uh, Bebas gitu ya Dan ini jujur saat saya pakai OBS Ini tidak ada yang namanya input delay sama sekali gitu Berbeda dengan aplikasi bawaan dari Elgato nya Jadi preview nya itu kalau di Elgato itu semacam ada turun gitu ya frame nya Jadi menurut saya agak nyebelin aja sih kalau kayak gitu ya dan uh, sin 2 ini kayaknya hapus aja ya karena nggak dipakai juga sih, karena nggak bisa gitu ya kalau Elgato uh, atau mungkin Capture Card mungkin ya numpuk kayak gitu nggak bisa. Nah kalau kalian misalnya mau main kayak gini doang, ini bisa gitu ya kalian bisa main kayak begini doang. Cuman kalau kalian misalnya pengen main full screen, kalian bisa klik kanan di sini misalnya kalian bisa klik uh, full screen projector dalam kurung previewnya di sini kalian bisa pilih monitor mana yang mau kalian pakai. Karena di sini saya pakai monitor eksternal dan pakai laptop juga gitu sini kita akan kecilin aja ya suaranya kegedean <laughs> dan sini untuk preview atau mungkin kalian ngelihat layarnya bebas sih ya. kalau mungkin kalian cuma punya satu layar dan cuman main di laptop doang kalian pilih aja layarnya gitu misalnya uh, layar ini contohnya gitu ya nanti bakal nge uh, ngein kayak gini kalau mau di window win kalian bisa Klik kanan terus klik yang window gitu dan sini kita akan coba langsung main dan uh, di sini juga saya ingin memberikan sedikit tips mungkin ya biar uh, tidak uh, FS drop atau mungkin tidak sesuai gitu ya misalnya kalau kalian misalnya main di TV atau di monitor itu kalian nggak merasakan FPS drop gitu sedangkan kalau kalian misalnya main di OBS dengan capture card itu berasa banget gitu FPS dropnya. Sini mungkin saya akan kasih juga tipsnya tapi di sini kita akan lihat dulu gitu FPS dropnya kayak gimana sih gitu apakah mengganggu atau enggak menurut saya sih mengganggu sih ya, kalau yang kayak gini gitu dan di sini kalian bisa lihat juga sih ya, untuk fps-nya nggak tahu juga kalau kalian berasa atau nggak, cuman kalau saya lihat ini berasa banget gitu fps-nya drop gitu naik turun dan yang paling berasa sih kalau muterin kamera gini kayak patah-patah gitu ya walaupun nggak terlalu berasa tapi jadi pusing sih kalau menurut saya walaupun ada motion blur-nya juga iya sih yang bikin pusing tapi kalau patah-patah gitu jadi nggak enak gitu. Nah caranya adalah kalian bisa buka lagi aplikasinya, jadi kan ada double ya. Jadi kalian bisa preview di account kayak gini Dan ada di aplikasinya kedua gini kan Jadi double nih Nah kalau double kayak gini Ini mungkin kemungkinan ya Kemungkinan encodernya jadi berat gitu ya Jadi laptopnya atau mungkin laptopnya jadi berat Ini bakal membuat Game nya tuh jadi patah-patah gitu Jadi kalian bisa matiin aja preview yang di aplikasi ini Atau mungkin kalau kalian misalnya nggak mau lihat aplikasi uh, Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak mau preview segede gini Kalian bisa exit aja gini Dan kalau mungkin kalian enjoy misalnya Atau mungkin menikmati gitu Kalau misalnya ngelihat kayak gini Ya silahkan gitu Cuman karena saya nggak enak sih ya Kalau kayak gini Jadi saya biasanya uh, preview di monitor lain Atau mungkin ya monitor pokoknya ya di full screen lah ya Kalian bisa klik aja kayak gitu Kalian bisa window dulu gitu ya dan di sini kalian bisa matiin gitu ya untuk yang enable previewnya ini kalian pastiin uncheck atau mungkin uncentang gitu ya kalian bisa klik seperti itu aja dan kalian bisa main gitu ya untuk di yang seperti ini dan udah nanti fullscreen cuman kalau saya lebih enak window gitu ya karena saya kadang-kadang kalau main game tapi tergantung juga sih tergantung gamenya kalau saya main MHW kan sambil nunggu loading atau sambil nunggu temen gitu ya biasanya saya sambil Facebookan dengerin lagu dan sebagainya gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya. untuk videonya. Semoga mengcover semua pertanyaan dan uh, masalah mungkin ya, yang kalian alami. Tapi masalah yang paling saya uh, rasakan yang paling besar adalah dari audionya, itu yang delay gitu banyak sih ya dari youtuber-youtuber gitu atau mungkin uh, orang yang bikin video gitu dari di, di YouTube tentang OBS ini katanya kalian harus pakai properties ini gitu kan dan kalian pakai yang output modenya ini ke direct sound dan bufferingnya ini di enable walaupun pakai buffering ya tetap aja tetap aja tetap delay gitu dan nggak enak banget gitu kalau didengar atau mungkin kayak misalnya uh, pakai filter ya banyak yang bilang pakai filter kan didelain 650 detik menurut saya enggak juga karena uh, kalian udah nggak bisa ngelihat lagi gitu dan kalian nggak bisa uh, ngelihat layar kalian untuk main game karena ada delay gitu apalagi kayak game Monster Hunter atau mungkin kayak game yang memang uh, face space gitu ya kayak mungkin kayak hack and slash atau mungkin first person shooter gitu ya jadi Uh, itu doang sih untuk videonya semoga mengcover semua masalah yang kalian alami gitu yang paling utama sih saya rasa uh, masalah pada ngelag gitu ya dan pada audio yang delay atau mungkin yang input yang delay gitu ya jadi itu doang sih gampang banget dan kalian kalau misalnya udah matiin misalnya previewnya jangan lupa uh, untuk di minimize jangan di exit karena ya kalau di exit nanti juga bakal keluar gitu yang ininya gitu ya dan setelah itu udah nggak ada lagi sih ya, untuk kayak drop-drop fps walaupun di sini masih ada drop juga karena di sini saya sambil rekam video ini pak ya. Kalau uh, laptop saya nggak ngejalanin aplikasi apa-apa atau mungkin kayak cuma Facebookan doang sambil jalanin uh, OBS ini nggak ngelek gitu. Dan itu yang saya lihat uh, sama seperti yang saya lihat di monitor atau di TV gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya dan thanks for watching. Bye-bye.